Baiklah perasaan-perasaan selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di pagi hari ini Kita tentunya mendapatkan info program lebaran dari Indosiar Kita simak di Ibu Siwi Ini saat Fresh Conference, perasaan ya Lebaran penuh berkah, ada tentunya acara program di Indosiar mengenai lebaran penuh berkah Kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi Ibu mengatakan, lebaran penuh berkah bersama Indosiar setelah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, saatnya umat Islam menyambut hari kemenangan. Libur lebaran kali ini akan terasa spesial karena Indosiar telah menyiapkan sederet program yang akan menghibur pemirsa saat berkumpul bersama keluarga lewat lebaran penuh berkah. Sederet program seperti siaran langsung, sidang isbat, satu Syawal 1443 Hijriah, pada 1 Mei 2022, dan salat ini satu Syawal 1443 Hijriah pada 2 Mei 2022 pukul 0.700 waktu Indonesia Barat, Indosiar juga akan menghadirkan sejumlah film terbaik. Asia dalam mega film Asia dan program FTV favorit spesial lebaran di siang hingga sore hari selama libur lebaran serta info arus mudik lewat mudik asyik yang akan hadir mulai 25 April 2022 pantengin terus Indosiar untuk menemani hari lebaran kalian dengan program dan film terbaik hanya untuk Indosiar Mania itulah info mengenai acara program indesiar di spesial lebaran persahabat ya kita salpok dengan kalimat komentar dan tanggapan yang diberikan oleh persahabat Leslar kita lihat persahabat dari akun Dian Leslar 2021 mengatakan seru deh kalau ada miniseries atau FTV Leslar drama romantis antara murid Lesti dan guru olahraganya Bilar dengan konflik yang sederhana tapi sweet masya oh, Allah banget ya banyak sekali warga Konoha yang ingin sekali Leslar tentunya ada miniseriesnya kembali dan kita lihat juga persahabat di kolom komentar lain dari akun Sofia 44512 tolong dong Tolong dong Bu buatin mini konser Leslar special hari raya atau mini series dong Bu Udah kangen banget nih penampilan mereka sepaket Aduh Masya Allah banget ya Banyak sekali yang menginginkan Leslar ini ada mini series atau konser special nih di hari raya Kita tunggu saja mudah-mudahan ada kejutan dan ada kabar baik yang kita dapatkan dari Ibu Siwi dan Ibu Siar. Selanjutnya, persahabat, kita flashback ya keunggahan yang sangat luar biasa spesialnya dari Papa Bilar maupun Bunda Lesti Kejora Ini ternyata detik-detik tanggal 23 sebelum ketemuan ya. Luar biasa, yang satu, ini meluncur dari Bandung. Dan yang satu lagi, nungguin di studio sambil tiktokan. Nggak bisa joget-joget katanya tuh, persahabat ya. Ini sih luar biasa, tetapi... Apabila sudah lentur nih saat ini untuk goyangannya ya Yang semakin harinya semakin membuat kita semakin bahagia Momen ini pun pas oleh akun It's Bitterty Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Detik-detik tanggal 23 sebelum ketemuan Yang satu meluncur dari Bandung Dan yang satu lagi nungguin di studio sambil tiktokan Aduh Masya Allah banget Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali Respon dan dibanjiri komentar dari akun dia Anggra ini mengatakan, Masya Allah, ini detik-detik awal keberkahan yang bakal merubah hidup Bilar dan Lesti. Dari yang sama-sama nggak -sama mau dan malas ditanya-tanya seputar pribadinya, mereka pasti tidak menyangka bahwa mereka akan mendapatkan skenario dari Allah Subhanahu SWT yang paling indah untuk mereka. Masya Allah banget ya, inilah tentunya yang dinamakan jodoh mudah-mudahan lesti dan bilar ini selalu bahagia dan mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, amin dan ini spesial banget di tanggal 24 untuk leslar semuanya selamat ya mudah-mudahan tetap kompak dan solid selanjutnya persahabat kita simak juga ini ada vitamin sisa kemarin ya bismillah saja mudah-mudahan project dan program yang besar yang akan dijalankan oleh Papa Bilar semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan mudah-mudahan diberikan kesuksesan. Amin ya Robbal alamin. Dan selanjutnya persahabat jangan lupa juga besok malam kita akan menyaksikan Bunda Lesti dan Papa Bilar tampil di acara Sofi Big Ramadan Sale. Jangan lupa jam 7 malam persahabat besok tanggal 25 April akan disuguhkan kejutan spesial dari idola kesayangan kita yang akan disiarkan secara langsung di 3 TV nasional dan Sofi Live serta Youtube Sofi Indonesia jam 7 malam perselabat ya, jangan lupa dicatat jamnya biar nggak ketinggalan, biar nggak terlewatkan kita akan menyaksikan kesayangan kita tampil di atas panggung ini sepaket ya, mudah-mudahan penampilan mereka selalu membuat kita bangga dan bahagia kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di hari ini. Tetap stay tune di channel ini persahabat. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Dan silahkan persahabat ya. kalian tulis di kolom komentar untuk doa dan harapan kalian. Spesial di tanggal 24 ini persahabat ya. Mudah-mudahan Leslar selalu bahagia pastinya menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.